Tes IELTS, khususnya The Reading Section, memang sulit. Selain Reading Passages-nya yang cukup panjang, jenis-jenis soalnya pun cukup beragam. Nah, apakah ada cara yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menjawab soal-soal IELTS Reading ini dengan benar? Di video ini, kita akan membahas salah satu strategi efektif untuk menjawab soal-soal pada bagian Reading test IELTS. So, let's start! The Reading Section pada Test IELTS itu terdiri dari beberapa test types atau types of questions. Nah, dalam video ini, kita hanya akan membahas salah satu Types of questions yang dinamakan matching information. Dalam matching information ini, kita perlu mencocokkan informasi atau pernyataan yang terletak pada soal dengan salah satu paragraf yang benar atau yang sesuai dalam teks. Nah, dalam video ini kita akan membahas strategi menjawab soal matching information. Strategi ini sebenarnya sangat sederhana. Pertama, jawaban terletak pada dua kalimat awal atau kalimat terakhir paragraf. Lalu, temukan sinonim, terutama nouns dan verbs, dari pernyataan dalam soal, dan cocokkan dengan dua kalimat awal, atau kalimat terakhir paragraf, yang benar. Dengan melakukan ini, kamu bisa menemukan paragraf yang sesuai, atau yang benar, dengan soal atau pernyataan yang ditanyakan dalam soal. Ini adalah reading passages beserta soal-soal matching information yang akan kita bahas pada video kali ini. File ini tersedia di deskripsi dan di pin comment video ini. Silahkan kamu unduh dan kerjakan terlebih dahulu. Setelah kamu kerjakan, pembahasan dan jawabannya bisa kamu cek kembali di video ini. Di sini nomor 14 jawabannya adalah E. Karena kalau kita melihat dan membaca kalimat pertama dan kedua paragraf E, kita bisa menemukan beberapa sinonim atau pernyataan yang sama. Yang pertama adalah kata evidence atau bukti. Di sini kata evidence sama dengan frasa atau noun phrase dari airport survey. Selain itu, phrase a significant number of airports itu diwakili dengan noun phrase 154 airports. Selain itu, selain nouns, kita juga bisa menemukan persamaan dari verb Di sini kita bisa menemukan bahwa Verb provide itu sama dengan noun deprivation. The the provision itu artinya menyediakan. Sama dengan arti kata provide. Selain itu, beberapa kata lainnya yang sama dengan makna provide adalah use dan have. Selain itu, noun phrase right here dari nomor 14 adalah meeting facilities. Dan terdapat beberapa kata khususnya dua noun phrase meeting facilities yang ada pada dua kalimat awal paragraf E oleh karena itu jawabannya adalah E kita lanjutkan ke nomor 15 untuk nomor 15 jawabannya adalah paragraf B karena kalau kita lihat kalimat awal atau kalimat pertama paragraf B kita bisa menemukan beberapa sinonim pertama phrase no further developments ya itu sama dengan to their limit sebenarnya makna to their limit ini bisa dimaknai lebih jelas dari pernyataan have already been tried to their limit at many airports jadi pernyataan to their limit atau hingga batas akhirnya itu menandakan atau menyatakan hal yang sama dengan pernyataan no further developments atau perkembangan yang tidak bisa berlanjut kembali selain itu Noun phrase dari some areas of airport trade itu diwakili dengan beberapa noun phrase juga dalam pernyataan di paragraf B ini yaitu the merchandising space dan the variety of shopping opportunities Lalu yang terakhir adalah phrase many airports Oleh karena itu, jawaban untuk nomor 15 ini adalah paragraf B kita lanjutkan ke nomor 16. Untuk nomor 16 ini, seperti biasa kita hanya perlu membaca dua kalimat awal di paragraf tersebut. Nah, untuk nomor 16 ini jawabannya adalah paragraf G. Karena kalau kita lihat dua kalimat awal tersebut, kita bisa menemukan beberapa persamaan atau sinonim. Yang pertama adalah kata atau noun income. Income ini diwakili dengan dua phrase atau dua noun phrase Yaitu revenue dan average revenue Revenue artinya adalah Pemasukan atau pendapatan Dan maknanya sama dengan income Yang artinya juga pemasukan atau pendapatan Selain itu Noun phrase meeting facilities Itu sama dengan Frase meeting facilities Yang bisa ditemukan di paragraf G Lalu kata produce Itu adalah verb yang maknanya sama dengan verb earned Selain itu, phrase the low level itu sebenarnya diwakili dengan pernyataan was just $12,959 Kata just atau only itu menyatakan atau memiliki makna sangat kecil Nah, kata ini memiliki makna yang sama dengan low level kita lanjutkan ke soal nomor tujuh Nah untuk nomor tujuh ini Jawabannya adalah paragraf A Nah untuk nomor tujuh ini Ternyata jawabannya terletak di Kalimat terakhir paragraf A tersebut Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Bahwa jawabannya Tidak hanya terletak di dua kalimat awal paragraf Namun juga bisa terletak di kalimat terakhir paragraf Nah untuk nomor tujuh belas ini Noun phrase airport income itu memiliki makna yang sama dengan aeronautical revenues Revenues adalah pendapatan atau pemasukan Yang maknanya sama dengan income Lalu airport itu memiliki kurang lebih makna yang sama dengan aeronautical Budget airlines itu memiliki makna yang sama dengan low cost carrier sector Karena low cost itu memiliki arti yang ekonomis sama artinya dengan budget Dan airlines memiliki makna yang sama dengan carrier sector Kita lanjutkan ke soal nomor 18 Untuk soal nomor 18 ini Jawabannya adalah C Nah, di paragraf C ini Jawabannya terletak pada kalimat awal Khususnya dua kalimat awal paragraf C Dimana kita bisa menemukan Airport premises Yang artinya wilayah Bangunan atau area yang ada di bandara Nah area-area atau bangunan atau wilayah di bandara ini Diwakili dengan meeting or conference rooms And other space for special events yeah. Jadi ruangan rapat Dan ruangan-ruangan atau area lainnya untuk event-event yang khusus Lalu business purposes itu diwakili dengan business centers Oleh karena itu jawabannya adalah paragraf C dan itulah strategi menjawab soal matching information pada reading section test IELTS, mudah-mudahan bermanfaat.